Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Leslar tentunya. Baiklah sahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini, Mbak Mimin akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya vitamin bahagia dari idola kita. Diawali dengan postingan terbarunya Mbak Henny Purnamasari, sahabat ya yang memposting foto Bersama idola kesayangan Lesti dan Rizky pilar Alhamdulillah persahabat ya Selalu bersama orang-orang hebat Bersama orang-orang baik Mudah-mudahan mudah Lesti, Papa B Selalu dilancarkan apapun segala urusan Project apapun itu bersama Mbak Henny persahabat ya mudah-mudahan lancar amin Di postingan ini pun ada kalimat caption yang ditulis Bismillahirrohmanirrohim, sehat-sehat semuanya Lesti Kejora Rizki Bilar Iwasagara Amin Doa baik mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Ta'ala Kemudian persahabat di postingan ini Tentu banjir komentar dari para fans Di dari UMD ya, Masya Allah, Tabarakallah, Bismillah Semuanya dipermudah family Leslar Sukses apapun itu Amin Masya Allah persahabat Begitu banyak support dan dukungan ya Yang diberikan untuk Leslar family Kemudian kita lihat persahabat Cidukan terbaru malam hari ini Ada momen spesial BBL Dan bunda Lesti Kejora Ini temani papa bi main bola Persahabat ya Namun saat papa bi turun dari mobil BBL El mau mau persahabatnya Tentunya pisah Pengennya sama papa mulu nih persahabat Masya Allah ini bucin banget ya abang L Maunya sama papa Ini sweet banget Diunggah di channel Egosipteria ya, persahabatnya Masya Allah banget komentar pun Begitu banyak diberikan Sebelumnya postingan ini diunggah kembali oleh sendal Putih Bilar kalimat caption pun ditulis persahabatnya Masya Allah abang si bucin ya, papa Abang tuh sweet banget ke papa bundanya Maunya ikut kemanapun Papa bunda pergi Duh jarang loh anak cowok sedekat ini sama ayahnya Memang jarang-jarang nih persahabat ya Hingga komentar begitu banyak diantarinya. Dari aku Lilis Tianin mengatakan kakinya sampai ngejapit gitu bang lucu banget Masya Allah katanya tuh Ada juga tanggapan dari Lina Afriani dan 142 situ menyebut di kalimat komentar terharu, seneng, bahagia, campur aduk, melihat fatih Udah gede sekarang, udah ngerti main bola Masya Allah Alhamdulillah para sahabat, ya, selalu disuguhkan Kebahagiaan vitamin dari Lesnar family berikutnya persahabat ya di sini juga ada jidukan saat Papa B dikejar-kejar wartawan langsung Papa B alasannya persahabat ya, tentunya mau ke toilet emang the best banget nih Papa B tidak mau dikerumuni wartawan langsung cabut persahabat langsung kabur Langsung tentunya ke toilet dan Bunda Lesti ke curah pun Tentunya persahabat ya Saat di dalam mobil di serbu wartawan A sampai bingung nih persahabat ya Tuh aduh Masya Allah Pokoknya berkabar kau untuk Leslar Semoga selalu dikelilingi oleh orang Orang baik Berikutnya persahabat kita simak nih Ada momen cidukan saat di Acara pernikahannya Kak Saharul Gunawan Ini momen di Bandung Bunda Lesti emang terlihat sangat cantik Luar biasa nih penampilan Boonless. Masya Allah. Ini keren dan sangat mempesona. Berikutnya juga persahabat kita intip untuk outfitnya Alfati. Baju yang dikenakan oleh Alfati ini mereknya Bos. Harganya bukan kaleng-kaleng yang -kaleng, ya. Mencapai Rp 2.200.000. Harga yang sangat amat fantastis. Kita lihat juga persahabat yang berikutnya outfitnya Papa B. Baju kaos yang dikenakan oleh Papa B Ini mereknya Prada ya. Dibanderol 7 7.073.644 rupiah Bajunya aja 7 juta nih ya. Berkah-berkah Rezekinya mudah-mudahan Rezeki adalah kesayangan Bisa nular ke kita semuanya Amin Kemudian juga persahabat ya, Ada tentunya info dari all 2 w persahabat ya, Malam hari ini Malam penutupan untuk voting L2W mengadakan SMS serempak Rp20.000 pukul 21.00. Mudah-mudahan ya, tentunya dukungan semakin banyak untuk Lesti Kejora biar bisa memborong piala penghargaan besok malam. Namun di sini juga ada sebuah kalimat tersambat yang dipasing oleh salah satu fanbase. Ingat ya, semua. Nanti kita SS hasil vote di semua sosmed buat jaga-jaga semangat tuh dihimbau Untuk warga Konoha, jangan sampai lupa Untuk semuanya, nanti di SS ya, hasil votingnya di semua sosial media untuk jaga-jaga Pokoknya, mudah-mudahan tidak ada kecurangan lastik Kejora, insya Allah bawa pulang piala penghargaan di ajang SCTV Music World 2023 Kemudian juga persahabat, dia ada postingan spesial dari edit nih Mengunggah tentunya video al dan Papa B yang bener-bener mereka gayanya kompak banget Ini persis samaan persahabat ya Mereka berdua emang kompak gua kira cuma satu orang doang Kemarin yang ngilangin UM gue Eh ini ada lagi, di bagian stiker katanya tuh <laughs> Asya Allah persahabatnya emang Tentunya momen video ini pun viral di TikTok, luar biasa. Pokoknya sehat bahagia untuk Leslar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, kabar baik dari idola kesayangan, tetap stay tune. Di channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik, kabar terbaru, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.